Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto Oke, okay, terima kasih kepada teman-teman Yang selalu menonton channelnya Derosa Auto Karena di channel ini kita akan membagikan Seputar stok showroom dan juga promo-promo Yang akan diberikan showroom kepada para customer dan para pelanggan Ya, Oke, okay? kali ini saya ada di DHL Auto Cars ya iya yeah, cool. iya kebetulan saya ditemani langsung dengan pengelola dan marketingnya dengan abang siapa bang? Sam Bang Sam ya sehat ya bang ya? sehat sehat sehat ya. alhamdulillah jualan pokoknya makin amin. rame nih bang amin, ya amin, industri amin, otomotif amin. bang makin jualannya kenceng ya oke teman-teman boleh diinformasiin bang Sam kalau teman-teman mau ke DHL Autocars ada di mana lokasinya silakan. Ya, showroom kita DHL Autocars berada di Jalan Raya Ciater Barat, nomor 39A. Itu di Serpong, Tangerang Selatan. Siap. Tepatnya kita di sebelah Bengkel Bos, Ciater Siap. Barat. Siap, mantap banget. Nomor teleponnya, Bang. Boleh sekalian, Bang. Untuk nomor telepon, 085710221704. Ya. Siap. Ya untuk teman-temannya Derosa Auto, apabila ingin beli atau ingin berkunjung lihat-lihat stok unitnya DHL Autocars bisa langsung datang aja ya bang. Iya. Yeah. Tinggal di Google Map cari aja ya bang ya. Sudah DHL ada DHL yeah. Autocars ya udah ada ya. Sudah Siap ada. bang. Oke. Okay. Oke, okay. bang Sem. Kalau misalnya teman-teman mau kesini atau mau kontak bang Sem. Kira-kira benefit apa yang akan didapatkan customer kalau beli di DHL AutoCars nih Bang? Kita garansi ya, kita ya. garansi itu istilahnya ya. kilometer pasti asli Asli bukan ya Bang putaran ya. ya? bukan puteran ya Nah garansi bang. itu juga kita pada surat-surat Surat-surat dokumennya asli Aman ya, siap Bang Aman, siap Dan terus itu garansi kita bukan bekas tabrak, ya. bukan bekas banjir Siap Itu sudah pasti sudah pasti ya bang yeah. ya Siap Pokoknya teman-teman dijamin gak kecewa Datang ke DHL Auto Cars. Dan juga nanti ada program promo-promo yang akan diberikan ya bang ya Iya yeah, betul Siap sekali bang Oke bang kalau gitu kita langsung aja nih bang Ke stok-stok yang akan kita lihat nih bang Yang pertama ini ada Outlander ya bang Iya yeah, Outlander PX 2012 Outlander PX 2012 Transmisi otomatik ya bang ya Otomatik Transmisi otomatis, kilometernya berapa bang kalau bertambah? Ini bang? kilometernya ini satu dua ribu ya? Ah, kilometer seratus ribu teman-teman ya, masih cakep ya kan? Pajak juga panjang ya bang? Pajak ya, ya sampai tahun depan ya? Tahun depan ya. ya. Ini nama pribadi atau nama perorangan bang? Ini atas nama perorangan. Ya. Ini plat genap, pajak Maret 2023 ribu Ya. Ini untuk plat Jakarta Selatan Jakarta Selatan nih teman-teman ya. Dan ini juga service record tuh. Service record ya Bang? Service record Wah, Mantep ya Tadi juga kita lihat interiornya juga cakep Masih bagus, masih original semuanya Kilometer juga masih oke okay, ya, Bang ya Iya nah, Bang outlinernya dibanderol harga berapa Bang ya, Bang? Kita bandrol itu harga cash 1, 175 juta 175 juta teman-teman ya Nah untuk subscribernya Derosa Auto mungkin ada special price bang? Special price ada, kita bisa Siap. cek langsung datang kita berikan imani lima ratus ribu. Nah untuk customer atau subscribernya Derosa Auto nanti kontak ke Bang Sem ya. Nanti tinggal langsung aja dari Derosa Auto dapat dari YouTube telepon aja dapat imani e lima ratus ribu. Ya bang ya. Iya. Gitu. Siap mantap bang. Oke bang, kita ke unit selanjutnya bang. Ya kita ke dalam ya, Bang Ini ada Fortuner ya, Bang ya? Fortuner, ini bensin yang 27 Matic bensin Tahun 2010. 2010 Wah, 2010, teman-teman Ini jujur aja, saya keliling showroom Ini jarang banget, ya. Cuma ada di DHL AutoCars Auto Cars. ya, Bang ya? Iya yeah. Nah, di DHL AutoCars, ini ada Fortuner bensin 2010 Kilometernya berapa, Bang? Untuk kilometer ini, kita ini di satu ribu ongoing ya, ya 180 ongoing ya, teman-teman ya. Nah, terus juga tadi saya juga sempat lihat interiornya mulus, rapi, ya kan? Nah, terus juga fungsi-fungsi semuanya normal ya, Bang? Normal, siap. Nah, ini pajaknya bulan 6 panjang ya, Bang? Panjang, ini atas nama individu, plat ganjil, pajak bulan Juni tahun depan 2023. Ya, Untuk daerah bang. Jakarta Selatan Jakarta Selatan yeah. ya teman-teman Dan ini juga nopolnya nopol cantik nih teman-teman ya kan <laughs> Ya bang Nah Fortuner dibanderol berapa bang? Kita bandrol itu harga Gase itu 203 juta 203 teman-teman Untuk Fortuner nya 2010 bensin ya 2700 cc Oh ya bang? Kalau pajaknya yang 2700 cc ini kena berapa ya, Bang? Kira-kira, Bang. Kurang bang? lebih estimasi ya, kurang lebih itu hmm. antara 3 juta sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta ya, teman-teman ya. Iya. Masih terjangkau, teman-teman. Dapat fortuner ya gak? <laughs> Nah, kalau misalnya teman-teman mau kredit, DP-nya berapa, Bang? Untuk DP kita untuk OTR kredit itu dari 190 juta nah, Dengan DP 33 juta, ya angsuran Rp6.613.000 selama 35 bulan oh, oke okay. tp nya 30 jutaan ya Bang ya, ya. dan nah. untuk 4 tahunnya 5 juta siap selama 47 bulan mantap nih teman-teman masih terjangkau masih dianggap 4 jutaan ya Iya Angsurannya ya Bang ya Wah, pokoknya untuk karyawan PNS semuanya bisa nih ambil Fortuner ya gagah pokoknya siap Pakai ya Bang ya, ya Kaki-kaki pokoknya mantap semuanya Oke, kita lanjut nih Bang ya. Ke Camry Bang ya. Camry ini Camry tipe G ya. Automatic tahun ya. 2013 Camry tipe G Automatic 2013 ya Bang ya, ya. Kilometernya berapa Bang? Untuk kilometer ini di 92.000 Ongoing 92000 masih yeah. di bawah 100 masih oke okay, masih bagus transmisi metiknya juga masih oke okay, Bang masih oke okay. interior semua juga oke okay, nah interior teman-teman tadi juga sudah saya lihat warnanya coklat terang yeah. ya Bang ya pokoknya cakep banget interiornya teman-teman ya semuanya dilapisi jok kulit interiornya pokoknya keren nah terus uh, dibandol berapa Bang harganya Bang kalau untuk ini harga cash-nya kita buka dari 198 juta. 198 juta ya teman-teman. Ini Camry sih bagus banget, ini keren banget. Pokoknya nggak nyesel sih beli ini. Bang, yeah. kalau di harga 195 untuk subscribernya Rosa Auto, Bang. Dikasih, Bang ya? Datang aja. Datang aja. Bungkus teman-teman. 195 dapat Camry ya, Bang ya. Ya. Yeah. <laughs> ah. Nah, kalau untuk paket kreditnya, Bang, boleh diinformasi, Bang? Untuk paket kredit itu kita mulai DP 15 juta. Oh ya? Iya. DP 15 juta, Bang? 15 juta. Camry? Camry. Oh, angsurannya berapa, Bang? Angsurannya untuk 3 tahun 7.256.000 uh -huh. selama 36 bulan. Wah, mantep banget nih, teman-teman. DP 15 juta, angsuran 7 jutaan plus lima e ratus ribu ya, Bang? Iya. Siap. Iya. <laughs> Kilometer juga cantik ya kan, interior semuanya oke, DP cuma 15 juta ya, Bang. Iya, betul. Pajak juga hidup ya, Bang? Pajak hidup. Kehidup, bulan satu atas nama perorangan ya, Bang? Eh, uh, ini atas nama perusahaan. Oh, ini atas Karena nama PT ya. Rata-rata Camry itu yang pakai perusahaan untuk direktur. Untuk direktur. Ya. Siap, Bang, kalau gitu. Oke, buat teman-teman di Auto, pokoknya datang aja Camry ini DP-nya cuma 15 juta. Plus Imani. E <laughs> ya. Oke bang Kita lanjut lagi bang ke dalam bang Nah ini ada yang Banyak dicari orang nih bang nih Di daerah terutama nih bang ya. Mobil hobi Suzuki Katana teman-teman Ya ini Katana Aha. tahun 2000 ya. ya Katana tahun 2000 ya bang Ya Katana tahun 2000 Ini tipenya GX Tipe GX teman-teman Pajaknya -teman. ini Tangerang Selatan Tangerang Selatan BPKB Faktur semua lengkap Semua lengkap ya bang ya, ya. Bulan 9 ya bang ya pajaknya ya. ya Spesifikasi ini kita jamin Nocropos Mantap nih teman-teman ya body ori bukan bekas tabrak bukan bekas iya. banjir Siap bang catatannya ya. juga masih bagus sih bang masih kinclong nih bang <laughs> Harganya berapa bang? Untuk harga kita buka 68 juta 68 juta teman-teman Untuk Suzuki Katana yang punya hobi sudah keren ya kan Lampu-lampunya, bempernya, bodinya semuanya mulus Interior juga bagus ya Bang ya. Yeah. Kalau katanya bisa kredit enggak, Bang? Udah enggak bisa. Belum bisa. <laughs> Oke. Okay. Teman-teman untuk Suzuki Katana only cash ya, Bang ya. Jadi nanti kalau mau nego langsung aja ya, Bang ya. Iya. Yeah. Langsung datang aja. Jangan lupa minta imani 500.000 ya. <laughs> Siap. Siap. Oke, okay, Bang. Kita lanjut lagi nih, Bang. Ke sini bang, ini Brio emetic ada brio 2015 siap. Kebetulan kita nah. juga baru dapat, jadi kita belum bisa apa istilahnya, oh, iya. belum kasih harganya itu, lah, masih ya. harganya, ya. harganya ya. ya. Karena kita masih estimasi ini istilahnya ya kita masih ya kita rapi masih dulu lah. Bicak ya bang ya, ya. harganya ya, ya ah, karena ha, ini baru dapat teman-teman. Cuma kalau teman-teman mau pesan. Brio, tapi informasi bang, kilometernya berapa ya bang? Kalau untuk kilometer ini masih rendah ya istilahnya masih rendah ya? Iya, masih rendah uh -huh. Jadi kita ini, uh, kita sedang, ya istilahnya masih, masih kita poles kita dulu poles ya dulu. Iya. Siap, kalau gitu bang, yang ada pesanan Brio langsung kontak Bang iya. Sam Ya, oke kita lanjut ke sebelah Oke bang, ini ada Ini Kalia, Kalia g, -Matic g -Matic. 2019 matic 2019, teman-teman. Kebetulan ini sudah di booking. Sudah di booking. Dalam proses kredit saat ini. Siap, Bang. Yeah. Dalam proses kreditnya. Kalau misalnya kredit yang udah pesan DP berapa, Bang? Itu DP paket kita 23 juta. 23 juta angsuran Dengan angsuran 3.675000. 3670 ya. Selama 47 bulan. 47 kali, teman-teman, yeah. ya. Oke. Nah, terus di sebelahnya kita ada Ras nih bang. Ras, ini Ras SAT. SAT ya? Iya 2013 hmm. Kebetulan 2013. ini juga sudah sold out. Sold out juga sudah di booking dalam sudah proses booking. juga. Ya. Dalam proses juga ya bang yeah. ya. Nah, jadi teman-teman unit-unit di sini itu cepat orang booking karena apa? Karena interiornya bagus, ya kan? Mobilnya juga mulus ya bang ya. Yeah. Kilometernya juga worth it ya, harga juga. Ya terbaik ya Bang ya. Ya terbaik lah Iya, pokoknya tinggal nego sama Bang Sam nih, ya. Bang, di luar yang memang nanti akan masuk unit apa aja Bang yang mungkin bisa diinformasiin yang siap dipesan? Kita itu ada Wuling Cortez, Wuling uh, Luxuri Matic 2018. Iya, Wuling Cortez ya. Uh, terus kita ada itu sama Kia Sportage SE Matic 2012 Nah, iya, Sportage sudah siap juga Iya Sama Ayla X Manual 2016 Nah, Sama Ayla X Manual 2016 teman-teman ya Jadi kalau misalnya teman-teman sedang mencari unit Ternyata ada di DHL Auto Cars Langsung aja telepon Bang Sem Booking langsung, proses langsung ya Iya Daripada keburu hilang unitnya <tell> <tell> Ya Bang ya Oke teman-teman, tadi kita sudah lihat stok-stoknya dari DHL AutoCars ya Nah kalau misalnya teman-teman mau beli mobil, langsung tanya aja Kalau memang ada mobil yang sedang diincar, dicari, langsung kontak Bang Sem ya Nanti ada di kolom deskripsi ya Oke kalau gitu Bang Sem, ya. terima kasih banyak Sama-sama Ya, Kita nanti akan keliling showroom lagi, ya kan Tetap di channelnya DEROSA AUTO Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh